tuh gini amat ya kalau jadi anak tirik selalu dibedain suruh kerja terus tapi jatah makannya kurang hey. makanya aku kurs kayak gini apa aku harus I told you to be careful Lagi ngapain itu? Ya tahu tuh, kok megang-megang tambang Jangan-jangan mau bunuh diri Kan emak dirinya galak Tuh penasaran Selamat Gimana caranya? Gimana kalau kita sergap? kasun bikin informasi mencar ada ngomong apa sih ini ngapain juga mau bunuh diri? Hey. Masih apa yang mau bunuh diri? Aduh kalian pada salah tangga. Udah ya Rin jangan bunuh diri dosa. Siapa yang mau bunuh diri sih? Nah itu tambah buat apa? Di orang mau jemurin baju. Oh.